masyarakat ulet bulu welcome back to kawan caantu Bolotnya pakam nian, muji-muji Ngebagusi, kapan di belakang Mulai tejingok sifat asli Ngatoi, ngejele Ngerendahi, pecak Mulut sapi, kapan ada laneng gelagak dikit Mulai, minta alem, nyari perhatian Merenyem, nak mepet Sampai dapat, dah sadar diri Awak pecah uget-uget, meligit-ligit, diget apa sih? <laughs> kapan bercewean lupo dengan kawan Pecak cowok datulah yang paling peduli dengan Dio romantis lincah mesra berdua kapan bebalah bertangisan bekatuan begebokan tak betegoran sudah tuh langsung nyari kawan nak curhat acting ecek-ecek nangis ecek-ecek sedih mako pacak belas kasihan minta pendapat kapan ditolong dia nak marah. Giliran ngomong dengan wong lain, kita nak nolong. Maksud kau apa? Oh, kalau kapan kentut? Dapet bunyi, tiba-tiba bawa buntang. Maksud aku, tuman kentut. Mak mah dak mampu. mamu? Kapan ngomong dengan wong. Selalu minta denger ke. posisi. Dio kondisi, dio padahal dengan wong lain, dia nandak ngerti. Ke, Bekawan dek, kok sama dendeng? Kapan penesan? Dak ngiro ngiro ngatai wong tengah rame, dak tau, mendong ke senggung, kecik hati. kecik nyali, dikenal ke dengan pacar uang. Malah dio yang naksir lah, sabet, sabet, nggak jelek ke kawan dewek dari belakang demi pacak dapat ke lanang yang jogala inget Edep tu denget mencaut bebala dengan lanang itu kau balik dengan siapa dengan kawan nila Tuhan, kapan datang nak berasan Tetangis darah ngungkap kealesan Biar bisa dipinjamkan Pas ditage, nak marah Nak ngajak bebala, takut bertemu Terus ngomong, ambek lana kepala aku Aku ndak katek lagi yang baca dibayar Sampai sekarang, tidak dibayar-bayar Tolong ampunilah manusia yang cek ini Ya Allah, Astagfirullah Ngucap nang nang sub indo